Dapatkan nah, empat ekor ikan koi, sama mainan banyak guys. Yuhu, lanjut di konten kakak. Yuhu guys, wow, hari ini kakak sudah ada di air mengalir. Wow, bantul Ih, ada air terjun ya di sana. Wow, kakak sudah nyiapin wadah mainan sama wadah ikan guys. Yuhu, bantuin kakak cari mainan sama ikan hari ini ya. Wih, yahu, lanjut kita cari guys. Sebelum kita cari jangan lupa di subscribe dulu. Wih, kita udah nemuin satu mainan guys. Wow, di situ ada kepiting, guys. Wih, yuhu kita ambil, guys. Wow, mantul, guys. Yuhu, kita dapat kepiting mainan. Wih. Wih, mantul. Wow, kita cari lagi, guys. Di sini kita mau cari ikan juga. Mudah-mudahan dapat ya, guys. Wow, wow, wow, wow. Wih, mantul, guys. Ini ikan beneran apa ikan? Mainan, guys. Wow, ini ada ikan. Apaan guys? Wih, ada ikan hiu guys. Wow, mantul. Kita masukin guys. Wih, mantul. Kita dapat dua mainan. Wih di sini. Wow, di sini ada penyu juga. Wih, wih wih wih wih wih wih. Didi, mantul. Wow, kita ambil semua guys. Wih, ini ada ikan hiu harimau. Wih, mantul. Dan di sini juga ada penyu guys. Wow di sini juga ada ikan pari Yahu, kita masukin Wow panen sekali hari ini guys Yahu, lanjut kita cari guys Wow ini ada buaya-buayaan guys Wow mantul Ini buaya mainan Wih bisa bunyi loh ini Wow mantul mantap betul Oke kita cari lagi guys Wih sebelah sini ada gak guys Wow gak ada guys Wah wow, ikan juga gak ada guys Wih, wow, di sini ada guys, kepiting ke mainan lagi. Wih, kita ambil. Wow, udah masukin guys. Wih, di Wih, di sini ada kuda laut juga. Wow, kuda lautnya warna-warni guys. Wih, mantul. Yahoo, lanjut kita cari guys. Di situ ada ikan gak guys? Wow, gak ada guys. Coba kita lihat ke sini. Wih, ini apaan? Wow. Wih, itu ada ikan guys Wow, nah sini ada lobster mainan Mantul Yahoo, kita masukin guys Wih, wih, wih, wih, wih Wow, disini ada ikan juga Wih, wih, wih, wih, wih Ini ikan beneran guys, bukan ikan mainan Wow, ini ikan koi namanya guys Wow, Ayo, lanjut kita pegang guys Wih, wih, wih, wih, wih Wow, wow wow wow wow. Jangan lari kan wii wii wii. Jangan lari. Wow wow kita pegang guys. Wih, Kakak bisa megang ikan koi. Mantul ini ikannya. Wii wii wii wii. aduh. Dia mau kabur guys. Wih. Kena lagi guys. Wih, kita masukin guys. Kita dapat satu. Wow. Di sini masih ada 3 ekor lagi. Wih. Lanjut lanjut lanjut lanjut lanjut. Iyaiw. Jangan lari kamu ikan koi. Wih, sini sini sini sini. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wih, wih, wih, wih, wih, kena guys, kena guys, wih, tidak, video, mantul, dapat lagi, guys, wih, kita udah dapat dua ikan koinnya, wow, mudah-mudahan masih bisa kita tangkap lagi, yahoo yahoo yahoo yahoo, wih, wih, wih, wih, wow, dia mau lari, guys, wow, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, wih, Susah guys. Wih, kena guys. Wih, kena guys. wih, wih, wih, wih, wih, Wih, lari Wow, mantul, kena lagi guys Kita udah dapet tiga Masih satu lagi guys Wih, pelan-pelan ya guys Kalau megang ikan koi Wow, oh, wow, wow, wow Mantul, kena lagi guys Wih, ikan koinnya cantik ya Imut-imut Wow, mantul sekali Wih, wih wih wih susah guys Wih, kena juga akhirnya Wih, mantul Dapat ekor ikan koi sama mainan banyak guys, yuhuuu Lanjut di konten kakak selanjutnya Karena udah capek kakak Langsung dulu ya, thank you